Seluruh tanah mulai bergetar, seperti gempa terjadi. Gunung-gunung berguncang dan batu-batu besar runtuh. Warna sepi kuning seperti layu berasal dari bawah kaki lindung dan dengan cepat menyebar ke kejauhan dengan kecepatan yang mengejutkan. Gunung hijau awalnya subur dengan cepat menjadi layu dan kuning, seperti gurun sunyi sepi menyelimuti tanah. Perubahan drastis ini segera menarik perhatian para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Segera. Semua ekspresi mereka dengan cepat berubah secara drastis ketika rasa tidak percaya memenuhi mata mereka. Ini karena mereka samar-samar bisa merasakan bahwa semua kekuatan kehidupan di tanah itu menggali ke tanah dan berkumpul bersama sebelum mereka mengalir ke lokasi yang sama. Swosh. Setiap pasangan mata mengikuti arahnya. Di lokasi akhir itu, ada seorang pria muda berdiri di tanah menyebarkan kedua telapak tangannya. Pada saat ini, Sosok kurusnya tampak seperti patung raksasa yang bisa menahan langit. Apakah ini Tang Xinlian, Zhou Zhe dan yang lainnya terkejut ketika mereka menatap tanah di bawah kaki mereka. Mereka sangat kuat juga dan memiliki indera yang tajam. Oleh karena itu, mereka menyadari bahwa tanah itu tampaknya dalam keadaan yang sangat liar dan keras pada saat ini. Gelombang energi milik tanah itu sebenarnya dengan cepat mengalir ke sosok yang jauh. Dia sebenarnya mampu menyerap energi dari tanah. Sungguh seni bela diri yang sombong dan misterius. Mata cantik Tang Xin Lian sedikit cerah. Matanya terasa panas saat dia melihat sosok kurus itu, pria muda itu, yang seusia dengannya. Mungkin tampak biasa di permukaan. Namun, tersembunyi dalam penampilannya yang biasa adalah misteri yang dalam yang sulit bagi seseorang untuk menjadi hantu. Di sampingnya, Zhou mengangguk. Kemudian, dia menurunkan tubuhnya dan meraih tanah dengan tangannya. Aura sepi dipancarkan dari tanah dan itu membuatnya merasa seolah-olah dia telah kembali ke era sunyi kuno. Aku ingin tahu apakah ini cukup untuk menentang Chen Hua. Bang, banyak celah tiba-tiba muncul di gunung tempat lindung berdiri. Energi liar dan keras melonjak ke arah langit dari dalam celah-celah ini dan mereka benar-benar menembus lapisan awan di langit. Pada saat ini, Gelombang energi yang agung berkumpul di sekitar tubuh lindung seperti lautan. Ruang sekitarnya menjadi semakin terdistorsi saat energi kuat ini melonjak. Intensitas gelombang energi ini menyebabkan mata bahkan beberapa ahli tahap kematian mendalam menjadi sangat suram setelah melihatnya. Pada saat ini, orang-orang yang melihat tempat ini akan menyadari bahwa daerah dalam radius 30 mil dari gunung imeasurable telah berubah menjadi tanah kosong. Energi di tempat ini telah sepenuhnya terkuras sebelum semuanya akhirnya diserap oleh Lindong. Kamu memang berhasil menguasai kitab suci kesedihan besar Dao Sekte. Wu Chan menatap Lindong, yang auranya juga melonjak. Senyum dingin yang awalnya ada di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Meskipun matanya masih tetap gelap dan serius, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Lindong memang memiliki kekuatan baginya untuk menganggapnya serius. Dia tidak lagi berani meremehkan dan mengejeknya seperti sebelumnya. Memang, siapapun yang bukan orang bodoh, tidak akan lagi mempertahankan sikap seperti itu setelah menyaksikan lindung terus-menerus melepaskan potensi mengejutkannya di depan mereka. Namun, apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat menghentikan aku dengan ini? Mata Hua tiba-tiba menjadi ganas. Kedua tangannya tiba-tiba membentuk beberapa segel saat raungan rendah keluar dari tenggorokannya. Itu mungkin untuk melihat simbol hitam yang samar-samar muncul di alisnya. Ki hitam mengerikan menyebar dan seluruh langit menjadi semakin gelap. Banyak pasangan mata memandangi kedua orang ini, yang tampaknya telah mendorong diri mereka hingga batas kemampuan mereka. Ada kejutan di mata mereka yang tidak bisa disembunyikan. Siapa yang akan membayangkan bahwa mereka akan mendorong diri mereka sendiri sedemikian rupa dalam kompetisi ini? Mengabaikan anggota generasi muda. Intensitas pertarungan mereka adalah sesuatu yang hampir tidak bisa diharapkan oleh anggota generasi yang lebih tua. Sialan, aura Huachen telah tumbuh lebih kuat. Tang Xinlian menatap Huachen, yang aura telah melonjak lagi sebelum dia tanpa sadar mengertakkan giginya. Saat ini, mereka berdua bertarung dengan semua kekuatan mereka. Zhou Zhe tertawa pahit. Pada saat ini, tidak mungkin bagi mereka berdua untuk berhenti. Satu akan terluka ketika dua harimau bentrok. Itu cukup. Lindong perlahan mengulurkan tangannya. Segera, dia dengan cepat mengepalkannya sebelum energi agung berkumpul di telapak tangannya. Segera, bahkan ruang itu sendiri bergetar dengan lembut setelah dia mengepalkan telapak tangannya. Pada saat ini, Lindong tahu bahwa selama dia mau, dia bisa menghancurkan gunung yang tak terukur dengan tinjunya. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat kabut hitam mengerikan di kejauhan Dia menemukan bahwa Aura Hua Chen juga telah tumbuh lebih kuat Oleh karena itu, dengan kekuatannya saat ini Dia masih tidak dapat menyelesaikan setiap masalah dengan satu serangan Great Desolation Scripture Lepaskan kekuatan penuhmu Biarkan namamu menyebar di caotik dimensi yang jauh ini Petik 2 Gumaman lembut menyebar di hati Lindong dia tiba-tiba menekuk tubuhnya pada detik berikutnya dan membanting kedua tangannya dengan sungguh-sungguh ke tanah. Bang, segera. Seluruh gunung mulai bergetar hebat. Ham-ham, sebuah pulsa yang sangat kuat muncul dari dalam telapak tangan lindung setelah dia membantingnya ke bawah. Seluruh tanah mulai bergetar. Semua orang bisa melihat bahwa kehancuran yang telah berhenti menyebar. Sekali lagi diperpanjang dengan cepat. 30 mil, 100 mil. 150 mil Sebagai lindung tumbuh semakin kuat Kekuatan dari Grid Desolation Scripture tanpa sadar telah mencapai tingkat yang mengejutkan Ketika lindung pertama kali mengaktifkan Grid Desolation Scripture kembali di unik Devil City Dia hanya mampu mengubah area dalam radius 30 mil menjadi gurun Namun, sekarang, area efeknya telah berkembang beberapa kali Kesedihan menyebar dengan gila-gilaan Akhirnya Lambat-laun itu melambat di depan sepasang mata tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat jangkauan kehancuran sudah mencapai batasnya, area dalam radius 250 gunung imeasurable telah sepenuhnya berubah menjadi dunia yang layu dan kuning. Aura terpencil bangkit dan menyebar di atas tanah. Bahkan kabut hitam yang mengamuk pun didorong kembali. Retak, lindung perlahan berdiri. Retak besar menyebar dari bawah kakinya saat lindung perlahan berdiri. Segera. Retakan menutupi seluruh gunung. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat wajan yang sekarang memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Sementara busur dingin perlahan-lahan terangkat di sudut bibirnya. Mengaung, lampu hijau terang melonjak keluar dari tubuh Lindong ke segala arah. Segera setelah itu, raungan naga yang mengguncang bumi terdengar. Selanjutnya. Banyak orang terkejut ketika mereka melihat banyak tato lampu naga hijau terbang keluar dari dalam tubuh lindung dengan kecepatan yang mengejutkan. 10, 50, 100, 200, 300. Sebanyak 300 tato lampu naga hijau berputar di sekitar tubuh lindung. Mereka mendesis dan meraung. Distorsi spasial yang terlihat dengan mata T3L4 nege 4 nanogram menyebar terpisah dan tanah di sekitarnya pecah dengan gila. 300. Tang Xinlian, Zhou Zhe dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat Lindong yang dibungkus oleh lampu naga hijau. Sebelumnya, ketika Lindong memanggil 50 tato cahaya naga hijau, ia mampu mematahkan salah satu lengan Huachen. Oleh karena itu, melawan 300 dari mereka, bahkan mereka dapat mendeteksi perasaan kehancuran yang kaya. Jelas ada perbedaan besar antara 350 dari mereka, Bajingan. Pada saat ini, murid-murid Huachen tiba-tiba menyusut. Segera, dia mengutuk dengan marah. Dia juga merasakan sensasi azab yang akan datang karena 300 tato cahaya naga hijau. Susiu, serang bersama denganku. Meskipun Huachen merasa sangat tidak puas di hatinya, dia masih menjerit marah. Setelah semua, dia tahu bahwa itu akan sangat sulit baginya untuk memblokir serangan habis-habisan oleh Lindung sendiri. Pada saat ini, keterkejutan dan keseriusan memenuhi mata Susiu. Dia menatap lindung yang jauh, yang ditutupi oleh simbol lampu naga hijau. Sebelum dia tanpa sadar berteriak dengan marah. Sudah kubilang kita seharusnya menyerangnya bersama dan membunuhnya. Bocah ini bukan individu biasa. 2. Meskipun dia sangat marah, Susiu juga mengerti situasi saat ini. Dia segera mengepalkan kedua tangannya saat seluruh tubuhnya dengan cepat berubah menjadi hitam. Fluktuasi yang gelap dan menyeramkan dengan cepat muncul. Tubuh Lindong perlahan naik ke langit, jauh di dalam matanya yang hitam pekat. Lampu hijau berkumpul dan membentuk naga hijau yang berjongkok. Segera, dia melihat kedua individu di kejauhan, yang sepertinya mereka akan menghadapi musuh besar. Dia dengan lembut mengangkat tangannya sebelum suara pelan terdengar. Pergi. Mengaung, raungan naga bergema di langit. Setelah itu, banyak orang merasa tengkorak mereka mati rasa ketika mereka melihat 300 tato naga hijau bersiul pada saat ini. Seluruh gunung tak terukur mulai runtuh pada saat ini. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1022, Memecah Cermin. Mengaung, raungan naga yang mengguncang bumi bergema di langit. Lampu hijau terang menyebar saat 300 tato lampu naga hijau bersiul disertai dengan kekuatan mengerikan. Bang-bang-bang, dimanapun lampu hijau berlalu, gunung-gunung mulai runtuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Bahkan ruang itu sendiri menunjukkan tanda-tanda menjadi terdistorsi. Kekuatan seperti itu benar-benar terlalu menakutkan. Pada saat ini, banyak tokoh manusia yang ditembak mundur dari gunung Immeasurable. Riak naga hijau tercermin di banyak mata yang berisi horor yang tidak bisa disembunyikan. Apakah serangan ini benar-benar sesuatu yang bisa dilepaskan oleh ahli tahap mendalam kehidupan yang sempurna? Monster, beberapa orang saling berhadapan. Mereka hanya bisa memberikan penilaian seperti itu terhadap orang yang telah melepaskan serangan yang menakutkan di hati mereka. Tubuh Iblis langit hebat. Iblis hancurkan. Ekspresi Huachen suram ketika dia melihat lampu hijau mengerikan yang dengan cepat diperbesar di matanya. Tangisan tajam tiba-tiba muncul dari mulutnya. "Bang, cahaya hitam gelap dan jahat melonjak keluar dari dalam tubuh Huachen, seperti banjir. Sekali lagi tubuhnya menggelembung saat cahaya hitam menyebar. Dalam rentang napas pendek, dia telah berubah menjadi sosok iblis besar seribu kaki." Saat dia meraung, seolah-olah iblis dari dunia lain telah turun. Patung iblis-iblis, Susi juga berteriak pada saat ini ketika cahaya jahat menyebar di matanya. Sebuah tangan besar yang tak terlihat tampaknya telah merobek ruang di belakangnya ketika sosok imo raksasa aneh melangkah keluar, iblis ini tanpa wajah. Namun, ada pusaran hitam besar di dahinya, yang menyebabkan seseorang menggigil ketika melihatnya. Duo Hua Chen jelas melepaskan semua kekuatan mereka, Lindong berdiri di udara mata itu. Yang berisi naga hijau, memandang duo Hua Chen, yang memiliki iblis Ki mengerikan ketika keganasan di wajahnya menjadi lebih besar. Setelah itu, dia dengan cepat mengepalkan tangannya, naga hijau, tundukkan iblis. Suara rendah dan dalam menyebar di langit seperti raungan naga. 300 tato lampu naga hijau berkumpul bersama pada saat ini. Lampu hijau menyebar dan mereka berubah menjadi cakar naga hijau raksasa berukuran sepuluh ribu kaki. Cakar naga ditutupi oleh sisik naga besar sementara aura mengerikan menyebar. Pada saat itu, tampaknya naga raksasa yang nyata telah merobek ruang dan turun ke dunia ini. Serangan ini tidak asing. King Zi telah menggunakan teknik yang sama ketika dia merobek ruang saat itu di unik Devil City dan memblokir tiga hegemon gerbang Yuan. Namun, cakar naga King Zi jauh lebih kuat daripada cakar Lindong. Tentu saja. Lawan Lindung saat ini tidak sekuat tiga hegemoni gerbang Yuan. Namun, ia yakin bahwa suatu hari ia akan dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan tiga hegemoni gerbang Yuan yang dulu memandangnya sebagai semut. Bang, cakar naga sepenuhnya terbentuk. Pada saat berikutnya, itu langsung merobek ruang dan tanpa ampun membanting ke arah duo Hua Chen di depan tak terhitung pasang mata terkejut. Mengaung, sosok iblis berteriak dengan keras pada saat ini. Cahaya hitam melonjak dan maju ke depan dengan cara yang sangat ganas. Akhirnya, mereka tiba-tiba bertabrakan di depan banyak mata yang terpana baik di dalam maupun di luar cermin tak terukur. Bentrokan selesai dalam sekejap, namun, tabrakan yang mengejutkan ini tidak mengeluarkan suara keras. Semua orang hanya bisa menyaksikan cahaya hijau dan hitam terang menyebar dan mengisi mata mereka. Cermin cahaya seratus ribu kaki di langit di atas sudah diisi oleh cahaya hijau dan hitam. Semua yang ada di dalamnya tertutup. Selain itu, semua orang bisa dengan jelas merasakan riak liar dan kekerasan yang tak terlukiskan yang menyebabkan banyak riak muncul di cermin. Moluo menatap permukaan riak cermin yang tak terukur saat kejutan melintas di wajahnya. Dia dengan cepat bergumam. Cermin yang tidak terukur akan segera dihancurkan. Sungguh bentrokan yang mengejutkan. Apa, tetua pertama di samping langsung terkejut setelah melihat ini. Retak, namun, suaranya yang terkejut baru saja terdengar ketika langit tiba-tiba menjadi gelap. Banyak celah muncul di cermin cahaya seratus ribu kaki. Retakan memanjang dengan kecepatan yang mencengangkan saat mereka muncul saat mata hijau dan hitam yang tajam menembus. Cermin yang tidak terukur akan segera hancur. Adegan ini terdeteksi oleh banyak orang. Seruan segera terdengar di dalam api-api kota berturut-turut. Banyak orang melihat mirror yang tak terukur itu terkejut karena mereka buru-buru mundur. Seluruh api-api kota telah menjadi sedikit kacau pada saat ini. Dalam waktu singkat, semua orang di dalam area dalam radius 10.000 kaki dari cermin tak terukur telah melarikan diri. Retak, retakan menjadi semakin banyak. Ketika celah terakhir menyebar ke tepi cermin tak terukur, suara retak tiba-tiba terhenti. Pada saat berikutnya, puluhan ribu sinar cahaya hijau hitam melesat keluar dan cermin cahaya seratus ribu kaki akhirnya meledak di depan tak terhitung pasang mata tertegun. Semua mata yang ada telah kehilangan fokus dalam menghadapi cahaya hijau dan hitam yang mempesona. Dunia yang semula penuh warna tampaknya telah terisi penuh oleh dua warna ini pada saat ini. Untungnya, kehilangan penglihatan ini hanya sementara. Setelah itu... Semua orang bisa merasakan pandangan mereka menjadi jelas. Setelah semua orang memulihkan penglihatannya, mereka segera mengalihkan pandangan mereka ke area pusat yang cemerlang. Pada saat ini, kemegahan hijau yang mempesona masih ada di tengah kota. Cahaya membuatnya tidak mungkin untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Bang-bang-bang, sementara semua orang dengan cemas ingin melihat dengan jelas apa yang ada di dalam cahaya. Suara angin kencang tiba-tiba muncul. Setelah itu, mereka terkejut melihat banyak tokoh yang dilemparkan ke belakang dengan sedih. Mereka adalah orang-orang yang memasuki cermin tak terukur. Semua orang melihat angka-angka menyedihkan yang dilempar keluar dan keributan muncul. Jelas, mereka telah mengenali angka-angka ini. Desir, tiga sinar cahaya keluar dari dalam cahaya yang cemerlang. Tubuh mereka bergerak dan mereka mendarat di sebuah bangunan. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka diturunkan menjadi Tang Xinlian, Lian, Zhou Zhe dan Mu Ling Trio yang muncul mengabaikan berbagai pandangan yang dilemparkan ke arah mereka. Mereka menatap sumber cahaya sementara kecemasan memenuhi mata mereka. Seluruh kota tampaknya menjadi jauh lebih tenang. Semua mata terfokus pada sumber cahaya saat mereka dengan cemas menunggu itu memudar. Mereka benar-benar ingin tahu siapa yang lebih kuat dalam pertarungan yang bahkan telah menghancurkan cermin tak terukur. Cahaya di langit perlahan menghilang. Akhirnya, itu benar-benar lenyap, dan pemandangan di dalamnya juga secara bertahap muncul di depan mata semua orang. Hal pertama yang muncul adalah lubang raksasa besar, sepuluh ribu kaki. Semua bangunan di dalam lubang telah berubah menjadi debu. Adegan ini menyebabkan kulit kepala banyak orang mati rasa. Untungnya, mereka belum terseret ke dalam bentrokan sebelumnya. Kalau tidak, akan sangat disayangkan. Lihat di sana. Tiba-tiba, seruan terdengar. Banyak pasang mata dengan cepat bergeser. Setelah itu, mereka melihat tiga sosok dikelompokkan menjadi dua sisi yang saling berhadapan di tengah lubang besar. Ketiga tokoh ini saat ini merupakan pemimpin yang paling mempesona dari kompetisi ini. Mereka juga penyebab utama di balik kehancuran ini. Serius ya, terkejut mewarnai wajah mereka ketika semua orang menyaksikan trio, yang tetap diam saat berhadapan satu sama lain. Bagaimana? Kelompok Tang Sin Lian terlihat kaget. Mereka sudah bertarung sampai sejauh itu. Namun pemenang belum ditetapkan. Mata merah tua Moluo menatap trio di lubang besar dari Flame Divine Hall. Senyum yang tampaknya telah terbebas dari beban besar perlahan-lahan terbentuk dari sudut mulutnya ketika dia perlahan-lahan berkata, sungguh lelaki kecil yang luar biasa. Murid yang tak terhitung jumlahnya di kota api Fleury mulai menyusut ketika suara Moluo terdengar. Mereka bisa melihat dua pilar darah tiba-tiba meletus dari tubuh Duo Susiu. Kedua sosok itu perlahan-lahan runtuh di depan mata mereka yang terkejut. Bang, tubuh keduanya jatuh dengan berat ke tanah. Suara rendah dan teredam menggema, menyebabkan kelopak mata semua orang di kota berkedut dengan keras. Segera setelah itu, banyak pasang mata dengan cepat berpaling ke sosok kurus yang berdiri di lubang raksasa. Tatapan mereka tiba-tiba menjadi panas.